Hei lho yang harai gol! Haji lho! Oh kan oh, belak lho oh. ha! Dia keras pembahasan lho! Oh. Haa! Haa! Hei! Pakang kajak anak kapur-kapurah! Oh. Kau suh lehan! Eh, o kutatlah kau! Kan bunuh orang dengar ni ba! Tapi sudah dah rinah! Sekejap lagi. Tak dengar budak kajak anak kapur-kapurah lho! Iba kakar kakar luka lho! Eh, bajing kutong! Kuala lho tu! Aku dah ada anamir ni. Anam inang lah mendeng duit. Ada aku dah pergi ada orang aku. Pusang dengan duit ni. Salman, Zalman, eh mungkin anam inang no dah duit. Ada ah, orang aku dulu. Pusang dengan duit. Anam pusang dengan duit ni. Nanti tak boleh buat ni dah. Alah, aku kira tu. ya adik tahu lah. Aku perlukan abang. Pasal abang lah kan. Adik dulu yang hal-hal. Adik dulu. Kan oh, belak dulu ha. You press balasan dulu. Oh. oh. Hey.